Ada banyak pertanyaan bagaimana caranya supaya seseorang itu bisa sukses dalam berhijrah sukses dalam uh, berproses jadi lebih baik Maka Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih populer nama beliau dengan Profesor Dr. Buya Hamka dalam buku beliau 1001 soal kehidupan beliau mengatakan ada tiga, tiga hal yang bisa membuat orang itu sukses dalam berhijrah. Kata Profesor Dr. Buya Hamka yang pertama yang bisa menjadikan orang itu sukses dalam berhijrah adalah guru. Beliau mengatakan, kenapa guru? Guru adalah poin pertama, poin nomor satu. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Belajar kepada buku itu bagus, belajar kepada video, audio, internet, live streaming itu bagus. Hanya saja karena manusia itu Allah ciptakan sebagai makhluk sosial, maka manusia itu membutuhkan manusia lain. Maka beliau menempatkan guru posisinya nomor satu. Jadi kalau mau sukses dalam berhijrah, kata Buya Hamka, berguru. Makanya kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW, beliau berguru, beliau bertanya, beliau belajar. Para sahabat menjadi generasi terbaik karena mereka berguru kepada Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam Kita melihat wanita-wanita hebat Berguru, kita melihat generasi-generasi Terbaik berguru, maka Peran guru ini sangat sentral Sheikh Muhammad bin Soleil Al Uthamin Juga berpendapat, guru adalah modal utama Untuk kita sukses Dalam berislam Proses berhijrah Kemudian, uh, Imam ash Itu beliau juga pernah mengatakan Agar sukses dalam menuntut ilmu Dari enam hal, enam poin yang beliau sampaikan Guru menempati Salah satu dari enam hal itu Jadi pengen sukses berhijrah, pengen sukses berproses jadi orang baik Maka kita butuh guru, guru ini nomor satu Setelah guru, kata Buya Hamka, kita butuh yang namanya buku, literatur Kenapa? Guru ini bukan manusia sempurna Guru kadang juga punya celah, guru juga punya tempat dimana akan salah Jadi kita butuh buku, kita butuh literatur Ya, ketika mungkin guru kita keliru, kita menemukan di buku bahwa ada hal yang sesuainya seperti apa, begitu ya. kita tidak diajarkan di dalam Islam taklit buta, fanatik buta, pokoknya guruku, pokoknya apa kata guruku begitu, Nggak seperti itu Islam mengajarkan. Islam itu mengajarkan mana yang benar itu diikuti. Nah karena guru atau manusia tidak ada yang sempurna, pasti akan ada terpleset, salah, kita butuh namanya buku. Ustadz, saya beli buku tapi nggak saya baca. apa-apa, awalnya beli dulu aja. Penting punya dulu buku. Guru, buku. ya. Yang berikutnya, yang ketiga, kata Profesor Dr. Buya Hamka, agar sukses dalam berhijrah, kita butuh yang namanya, kita memerlukan teman yang baik. Jadi selain kita butuh guru, selain kita memerlukan buku, kita memerlukan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Teman-teman yang baik ini sangat penting Karena dalam proses berhijrah Proses ber, apa, menjadi baik Itu kita butuh orang-orang baik di sekitar kita Kita sudah ketemu banyak hadis Nabi Betapa teman dekat itu sangat mempengaruhi Misalkan hadis Sohi Bukhari Muslim Misalkan hadis Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud Dan yang lain sebagainya Tentang betapa Nabi sangat menganjurkan Dan memerintahkan kita mencari teman yang baik Gitu ya Berteman dengan orang baik ini luar biasa perannya jadi kalau kita pengen sukses dalam berhijrah Cari guru yang jelas Ada kriteria guru yang diikuti yang mana Berikutnya buku Buku-buku yang baik kita miliki Kita baca, kita selami Dalami ilmunya Kemudian kita butuh teman-teman yang baik Sahabat-sahabat yang baik Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim